Allahu Allahu Allahu Allah Begitu pula yang pertama masukkan berhala di jazirah Arab itu namanya Amr bin Luhai. Begitu juga awalnya. Amr bin Luhai ini Mekkah tadinya tidak ada buat kemusyrikan. Dari semenjak meninggalnya Ibrahim dan Ismail alaihi ibadah berjalan sesuatu dengan syariat Nabi Ibrahim. Kemudian datanglah satu suku namanya Khuza'ah Datang lalu merebut Mekah dari suku Jurhum. Setelah itu, suku Jurhum kerana kalah, mereka menimbun air zam-zam. Jurhum ini orang yang bertauhid kepada Allah. Gitu kan? Termasuk Nabi Ismail AS menikah dengan keturunan Jurhum. Waktu mereka kalah berperang direbut Mekah oleh suku Huzaa, salah satu pimpinan Huzaa namanya Amr bin Luhai. Suku Jurhum kerana sakit hati, ditimbunlah sumur zam-zam. Jadi selama 300 atau 500 tahun tidak ada zam-zam pada saat itu. Amr ben Luhai ini bingung. Dia jemaah haji banyak. Dia mau kasih minum dan makan. Bagaimana caranya? Dulu ada air zam-zam. Dia tidak tahu di mana lokasinya, Tidak ada yang sampaikan ke dia. Maka satu waktu dia pergi ke negeri Syam. Ada beberapa orang di situ sembah berhala. Orang yang menyembah Allah. Mushrik. Mereka musyrik. Mereka tahu ada Tuhan Allah. Tapi patung-patungnya diminta-minta. Tolong bantu kami. Tolong begini. Sama patung-patung itu. Maka kata Amr ben Luhai. Apa ini yang kalian buat? Kata mereka kami sembah. Ini perantara antara kami sama Allah nih. Inilah yang menyembuhkan kalau kami sakit. Inilah yang memberikan kami keturunan. Inilah yang memudahkan rezeki kami. Dan seterusnya. Kata berbulu, Saya kasih saya beberapa. Saya beli. Patung biasa, Batu seperti biasa dipahat-pahat diukir-ukir. Dia bisa bentuk matanya sendiri. Dia bisa ya hancurin. Dia bisa warnain bebas. gitu. Diambil sama dia, Dibawa ke Mekah. Lalu dia taruh di dekat Ka'bah. Disuruh masyarakat Mekah. Karena dia sebagai raja. Sembah nih patung. Sembah patung ini, minta patung ini jadi perantara sama Allah. Mulailah masyarakat ikut nyembah. Lama-lama gitu. dia suruh setiap suku harus beli patung satu-satu. Taruh di pintu gerbang sukunya. Lama-lama dia suruh seluruh masyarakat Mekah buat patung. Dan kerana ramainya orang-orang Mekah buat patung, jemaah haji pada datang pada saat itu. kan Haji dari zaman Nabi Ibrahim AS. Bukan cuma syarikat Mekah, Nabi Ibrahim sudah naik haji maka datang jemaah haji, lihat orang-orang apa -orang kabar, jemaah berhala apa ini, oh ini perantara dengan Allah lalu mereka jual, terjadilah transaksi, ujung-ujungnya duit lagi nih uang, beli uang, transaksi, mulai tersebar seluruh patung-patung ke jazirah Arab, orang pulang jemaah haji, bawa patung bawa pulang patung itu oleh-olehnya kata Nabi Muhammad SAW apa? aku diperlihatkan Ambru bin Luhai di neraka isi perutnya keluar kerana disiksa, panasnya neraka karena dia yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim alaihissalam. Penyebab berhala. Jadi jangan coba-coba masukkan yang begitu-begitu di rumah. Gak ada kebutuhan semua. Ini bahaya sekali.